satu mekarah ini adalah tepat satu yang Kristian benar nyo Islam yang mana Islam rabab khalifah Islam di Andalus hancur lebur oleh kerana diserang oleh oleh oleh Kristian menyebabkan Islam lepas daripada tu tak ada rabab khalifah habis rabab khalifah sapah gering tak ada timur dan hatur daripada masa tu sampai kepada masa Karen learning ada banyak negeri lah dalam Eropah, dalam Eropah, dalam, Eropa, dalam Spain, dalam Andalus mereka itu muncul gembira mereka itu peraya pada hari satu bulan iaitu bulan Mokara ni sedang Jumaat yang dimuliai Allah sekalian klik kita tengok ayat kita sikit saning ya ayyuhallazina amanu Tuhan panggil semua orang kita yang berimeh takde Tuhan tak panggil orang kita berimeh ayat ni koh kepada orang orang kita yang berimeh kepada Allah ya ayyuhallazina amanu taqullah takuklah kepada Allah dengan sebenar-benar takuk takuk kepada Allah apa? takuk kita tu kenapa dia mati dalam keadaan bukan Islam hok ning hok kita taksir sidang jemaat yang dimuliakan Allah sekalian dan kita dah saya si. tengok juga anak-anak kita mati dalam keadaan bukan dalam keadaan Islam bukan daripada dalam dari keadaan gernah diri kepada Allah Subhanahu Wa tamutunna illa wa antum muslimun bagaimana kalau anak muda kita mati dalam ala kaudau bagaimana kalau anak muda kita mati mati dalam keadaan zina bagaimana anak muda kita mati dalam keadaan mabuk kaya karaoke okay. kocok pala ke dia semua ni wala tamutunna illa wa antum muslimun dengan sebab nak dapat mati dalam Islam ni Nabi Yusuf alaihi salam dia ada peringkat tinggi di atas muka bumi ini Nabi Yusuf tak ada nak kapa malaikat Nabi Yusuf doa dalam surah Yusuf Tawafani Muslimah Ya Allah, matikanlah kami dalam Islam matikanlah kami dalam Islam kita ni, hari-hari kita ni buka kata Tuhan, tak mahu omong um kita hari-hari masa kita ni dekat dengan kubur, dekat dengan kubur, dekat dengan kubur hari-hari masa kita habis, astu habis, eloklah habis, tulah habis tulah habis habis masa kita dah habis semua so tak ada menambah apa pahala ke dia semua tu kita tak sedihang si. jumaat yang dimuliakan Allah sekalian niklah buku satu doa Nabi Yusuf alaihi salam tawaffani muslima matikalah kami dalam Islam wa alhiqni bil salihin dan bersamakanlah kami dengan orang-orang yang saleh nak dapat mati dalam Islam yang pertamanya kita kena doa itu yang mati kita dalam Islam yang kedua kita kena doa dalam masyarakat orang yang salah bukan masyarakat berapa yang ni kita main habis Hak ni bukan daripada masyarakat masyarakat Islam doa lah dengar dengan orang aling doa lah dengar dengan orang juhu. Wa alhikni juwur bukan sekadar dunia saja doa ulama kata wa alhikni di hari akhirat esok dia nak dapat bersama dengan ma'an nabiyyi wa siddiqin wa syuhada wa solihin dengan sebab as solihin iaitu para-para nabi. Nah as solihin iaitu para-para nabi. Doa yang sangat pandak. Nah dalam masyarakat kita duk dalam masyarakat pak hu watan tam, masyarakat negeri yang diperintah oleh orang bukan Islam. Nah, masyarakat yang ada banyak dengan prepreening itu, prepreening one go to one going. Kita selaku umat Islam, hari ini fa'ita dalam sije alhamdulillah selama, tapi ada banyak lagi anak-anak cucu kita akan datang kalau kita takwi agama kepada dia, nasyaya satu hari dia akan turuk. Eh rupa turuk Yahudi dan turuk Nasara. Jelah la taqumus sa'ah nabi wayak La taqum as-sa'ah akan berlaku hari kiamat sehingga umat manusia ning buruk kaum yang dulu iaitu Yahudi dan Nasara wala sedekah demi sedekah sotos demi sedekah siapa kepada luber Ibu dok mun buat kita pakak buruk masuk Yahudi dan Nasara nauzubillahi min zalik banyak kalau kita tengok hari ini Budak-muda tu bih LGBT Tu bih kata Eropa ni molek Hidup Seperti Eropa ni molek Islam ni menguno, Islam ti lalang Kau matang kalau Dia ni nak seri mutlau Ada seorang tu bih kalau kita tengok dalam Youtube Ada seorang budak jatah jadi tinggal tubik bagi pepung LGBT iaitu rapguan pek kata apa dia kata benar-benar yang seri benar-benar yang benar-benar yang nak jadi susah payah gitu tepat satu mukara juga sidang jemaat yang dimuliai Allah sekalian sijik yang umat manusia duduk semaya tukar jadi gladiur tukar jadi bot pro'eh orang islewak di Andalus dibakar oleh Kristian Habib semua itu gapa dia semua itu jatuhnya kerajaan Islam dengan sebab umat Islam masa itu lemah, pemuda masa itu lemah, orang pada masa itu lemah menyebabkan seru seru Islam iaitu eh, Nasara masuk ke pe, gapa dia Andalus menyebabkan situlah tupoh darah banyak dan dia hamba lepas daripada tempat satu, tempat dua. Nah, lepas daripada tempat tu, Piyo nak duduk dalam Andalus boleh. Piyo nak duduk dalam Sepen boleh. Tapi kena turut dia. Kena tinggal agama, iaitu agama Islam. Situlah Piyo. Piyo pergi dengan pergi nge, agama Islam dia bunuh habis di situ lalu tu dia tubik upayuk tubik jaga apa yang, yang dia panggil nah kita tak sewayat di situ tapi kita nak uji tahu bahawasanya dapat satu makara ada sejarah sedang jemaat yang dimuliai Allah sekalian Bermuda yang dikasihi sekalian nah, hok biar dok mikir nak pergi celong 10, 9, 8 Nah tujuh gak kau dah itu waduhlah bukak daripada Islam nyanyi kalau kita dah lajak tum, begitu tu gaul lajak tum, kau dah begitu kau dah, krisma begitu krisma. Hari akhirat esok kamu nak bakik bersama dengan saya. Kala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mantas abba bi kaumin wahminhum. Kamu bakit bersama dengan orang gilaik kawdaw Kamu bakit bersama dengan orang gilaik kathung Nyanyalah kamu di hari akhirat esok Di dunia ini kamu rasa sedap Nah, kalau anak muda kita tak pergi dengan kawai gu dia Dia pergi dengan gayway dia Ini yang paling bahaya kali di tempat kita hari ini Malah tu banyak anak-anak muda kita ini punuh terutama anak muda dan anak mudi kita ni zina gapo dia pada malam tu tak kelik rumah. Nah, pemuda yang dikasih sehisa kalian, wadullah daripada benda-benda lapis tu. Kita kembalilah kepada Islam. Kalau dia tak kiri dengan KW pula, dia kiri dengan kawai gu dia. Ada belako dengan Yura, ada belako dengan Tukey, ada belako dengan benda-benda yang mabuk dia rasa kata tak dunia ni sedap sekolah datu ya zalik. kalau Allah Taala alami kamu masa tu kembali kepada Allah bagaimana kau tepat duduk kamu di hari akhirat nanti sedang jumat yang dimuliakan Allah sekalian jagalah diri kita, jagalah anak cucu kita tengoklah, tak kenapa kita tengok anak cucu orang lain tengok anak cucu kita, we selamat daripada benda-benda yang tersyabah benda-benda yang yang baik agama yang lain Nah, yang baik agama yang lain Yahudi dia walantar doaan kalau Yahudi, walan Nasara hatta tak cakap diambillah Yahudi seluk sendirian cachen kata dia nih tak redoh, mereka manusia semua nih pakak tuhok dia, hari nih banyak mana kita doa so mohidina surah al mustaqim surah al adzina anam taalaihim wa irin maudzubiyalaihim walabdali mami. Banyak mana file chang hari daripada Eropah. Banyak mana pelchang hari ni daripada Eropah. Banyak mana seorang buruk hari daripada Eropah. Banyak mana pakaian hari ni mari daripada Eropah. Banyak mana fikrah-fikrah mari daripada Eropah hari ni. umat kita kalau kita tak mengaji agama saya. So, kalau putus agama putus habis real life. Putus habis real life sebab agama iaitu akal nak no, wakwi anak muda kita buah molat bunga molat gapo semua seta. Auzubillahiminasyaitonirrajim lakum dinukum waliyadin. Asah tok lah agama kita agama yang sempurna molek dah Islam agama yang sempurna molek dah tak ada tempat islah yang tak sepenuh molek terutamo gembira kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat manusia pakat baris 100 20 baris nanti-nanti tunggu-tunggu nak masuk syurga lapeh puluh baris duduk baris daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak gempela belah mana kita boleh jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh masuk syurga banyak daripada umat Nabi lain-lain tapi kita di hari ni ada sebahagia daripada anak muda kita ada sebahagia daripada kaum-kaum kita ni nak tidur Yahudi dan Nasara lagi naudzubillah min zalik kembalilah kepada Islam tak ada agama yang paling mulia atas dunia ni kumtum khairu ummatin ukhrijat lin iaitu agama Islam Marilah kita sungguh dengan agama kita, mengaji agama kita sungguh, beramal apa yang nabi suruh, beramal apa yang quran suruh, mudah-mudahan kita bangkit akhirat esok bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.